Semoga ya. Halo girl Di video kali ini Aku mau DIY Atau tutorial Cara cara untuk Memutihkan wajah dengan Masker yang aku buat sendiri Dan bahan-bahannya itu Cuma ada tiga loh guys Dan murah banget harganya Dan murah banget semua bahannya itu Didapatkan Bisa di warung Warung-warung gitu deh, pokoknya ah, pasti ada hmm. Jadi, aku pakai tiga bahan Yang pertama itu susu beruang Yang kedua Susu Z Dan ini susu Z nya udah aku pakai ya guys Jadi, kayak susu sedikit gitu, soalnya aku sering banget pakai masker ini Terus, yang ketiga itu oatmeal milnya ini yang udah dihaluskan, cuman itu doang dan itu murah meriah banget harganya. Aku mau kasih tahu manfaat dari tiga bahan yang aku kasih lihat ke kalian itu, yang pertama itu dia bisa mencerahkan kulit kita, terus melembabkan kulit kita, melembutkan, terus mengecilkan pori-pori, menghilangkan komedo. Dan dia itu bisa menyamarkan, atau me, apa ya? Dan dia dan masker ini juga bisa menyamarkan bekas jerawat yang berwarna hitam, loh, guys. Wow. Ini kelebihan dari susu beruang ini, yaitu bisa meredakan jerawat yang lagi meradang gitu, wow. dan dia juga bisa mengencangkan kulit kita fungsi dari oatmeal ini sendiri juga bisa untuk mengangkat sel kulit mati dan juga bisa eh dan juga bikin wajah kita jadi glowing. Oh my god itu kan yang didambakan didamba semua orang yang pengen kulit putih terus glowing ya kan? Hmm. Kalian tonton video yang pas banget di sini. Dan hasilnya itu permanen, tenang aja. Huh? Dan baru satu kali pemakaian aja, itu udah kelihatan banget hasilnya. Bedanya dari awal kita nggak pakai masker ini, dan setelah kita pakai masker ini. Oke, lanjut kita ke tutorialnya. Bahan dan alat yang kita perlukan yaitu susu beruang, terus oatmeal. Dan susu zi bubuk, susu putih ya guys Jangan susu coklat entar wajah kita warnanya jadi coklat Kan susu coklat <tik> Terus kuas Atau kalian juga bisa pakai jari loh guys Kalau kalian gak mau pakai kuas atau gak mau ribet Terus sendok terakhir wadah aku pakai mangkok ya guys di sini udah itu doang sedikit kan untuk takaran oatmeal dan susunya itu dua banding satu ya teman-teman jadi oatmealnya ini ke 1 sendok teh doang secukupnya aja kita buatnya terus untuk susu Z nya ini, atau susu bubuk putihnya ini, kita cuma pakai setengah sendok teh doang. Kan dua banding satu. Huh? Ayo teman-teman, kenapa aku pakai susu zing? Gak pakai susu merek lainnya. Huh? Karena menurut aku susu zing ini kan ada tanda uh, kal kalbnya gitu, tulisan kalbnya ini. Nah menurut aku kalau ada tulisan kalbnya nya itu, itu... E, aman gitu, dipakai untuk kulit atau dikonstruksi ah <laughs> aku testi ke kakak sepupu aku, dia itu kan e, alergi gitu sama susu dan aku pernah coba dia pakai susu dan kau dan... Wajahnya itu kayak banyak jerawatnya gitu, yeah. jadi tumbuhan gitu, jerawat kecil-kecil gitu. Dan aku juga ngerasain efeknya kayak gitu juga. Terus aku coba pakai susu, -susu ini ternyata apa dong hasilnya? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Nggak ada efek jerawat atau alergi apapun. Wow, best banget, wow. lanjut. Setengah sendok teh doang Terus kita campurin Sama susu beruang ini Atau susu bear brand Secukupnya Ini tuh pengganti dari Air untuk kita Campurin ke maskernya hmm, Susah banget bukanya guys Two hours later. Udah kebuka cukupnya aja kita tuangin. Kita aduk sampai rata dulu. Nah, sampai teksturnya kayak gini. Jangan terlalu cair atau kekentalan. Usahain teksturnya itu pas gitu. Bacot. Nah sekarang udah jadi maskernya, terus kita pakein Ah ajarin ke wajah. Kita tunggu aja sampai kering atau 30 menit. Oke okay guys, sekarang wajah aku udah aku bersihin dan aku ngerasa kayak lembut banget, terus kenyal gitu. Dan pori-pori aku itu kayak lebih kecil gitu, terus komedo aku itu berkurang. Dan wajah aku itu kelihatan seger banget, terus cerah dan glowing gitu. Pilih lihat deh, wow jadi. Kalau kalian penasaran untuk hasilnya ini, kalian bisa coba sendiri di rumah dan ini harganya murah meriah dan mudah banget didapatnya bisa di warung terdekat atau dimanapun kalian bisa menemukannya. Oke, okay. semoga ya. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa kalian klik tombol like Atau jempolnya Terus kalian subscribe channel aku Dan nyalain notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Subscribe ya guys Kalau kalian suka Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye girl